pernah disantet apa enggak, mungkin saya udah ribuan kali saya udah ribuan kali disantet orang dan nah, satu saya juga enggak, emang tukang ngobatin orang kena santet terus banyak orang yang enggak suka, otomatis banyak yang jajal yang ngetes saya kalau masalah santet itu udah makanan sayur atau wiss, makanan saya tiap hari gitu. my back to channel Ratu Bidadari TV Channel Dukun Kondang idola sejuta umat, sebuah pertanyaan yang sangat bagus dari netizen atau sahabat Ratu Bidadari TV. E, sering disantet orang enggak, atau pernah mengalami disantet seorang Ratu Bidadari? Pertanyaan seperti itu, kalau saya jawab, mungkin sudah ribuan kali. Ya, kalau pertanyaan pernah disantet orang atau tidak, mungkin saya jawab mungkin sudah ribuan kali. <laughs> Kenapa alasannya? Ya, alasannya satu: ya, memang saya pekerjaannya memang ngobatin orang kena santet, kena sihir, kena teluh. Ibaratnya urusan-urusan dengan jin, urusan-urusan dengan setan itu adalah fak saya. Semisal orang kena santet atau mindah barang-barang gaib, Misal rumah angker, untuk saya netralisir atau mindah tumbal, atau orang-orang yang terkena uh, urusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baik itu ulah bangsa gaib maupun kiriman dari seorang dukun-dukun. Jelas otomatis saya juga bentrok dengan para dukun-dukun. Alasan saya, kedua, saya ini kan sudah terkenal. Jadi, di sosial media saya ini kan sudah kondang. Gitu. Ya, pasti orang-orang satu, orang dua, orang yang syirik, yang iri dengki ingin jajal saya, ingin ngetes saya. Itu pasti banyak. Nah, kenapa? Ibaratnya kan, saya sudah terkenal, bahkan eh, di Indonesia. Saya... Saja mungkin uh, wajah saya sudah familiar, mungkin sudah nggak asing lagi Mungkin orang-orang yang nggak bertanggung jawab, orang yang ngetes Siapa sih pengen jajal saya, kemampuan saya, ngetes saya, mungkin banyak sekali Cuman, cuman orang-orang seperti itu Dimana saya satu, saya nggak ganggu mereka Kedua, saya nggak merugikan Betulnya. mereka Biasanya mereka kualat atau kena karma. Jadi mereka tidak akan berurusan dengan saya, tapi mereka berurusan dengan Tuhan, berurusan dengan alam. Jadi alam yang membalasnya. Nah kenapa saya nggak ganggu mereka, saya nggak merugikan mereka, tapi mereka ngetes ilmu jajal saya gitu. Ya biar alam, biar alam. Kalau pertanyaan kalian pernah disantet atau tidak sering disantet apa tidak mungkin sudah ribuan kali saya disantet bukan berarti saya sakit tidak karena tujuan saya benar saya nggak ganggu orang saya nggak mencelakai orang dan saya tidak uh, menyalahgunakan sebuah ilmu jadi orang-orang yang uh, niat jelek niat buruk kepada saya mungkin kena karmanya nanti <tik> Masalah santet itu ada tingkat-tingkatan. Tingkat terendah atau tingkat bawah adalah sihir. Ya. Sihir adalah tingkat terendah. Itu masih gampang disembuhkan Terus di atasnya sihir adalah teluh. Ya. Jadi sihir, di atasnya sihir adalah teluh. Lah di atasnya dulu ini ada yang namanya santet. Jadi santet ini adalah ilmu hitam atau black magic tingkat tinggi. Namun dalam pembahasan kali ini jika kita bicara santet tidak adalah tidak ada istilah ilmu hitam dan ilmu putih. Semuanya sama, tergantung. Ilmu putih digunakan untuk kejahatan juga bisa, ilmu hitam digunakan untuk kebaikan juga bisa nah contohnya apa orang kalau bisa ngobatin santet pasti dia juga bisa nyamuk ya dukun santet ngobatin orang yang kena santet juga bisa nulung orang yang kena santet juga bisa nah sedangkan orang yang mengaku-ngaku ilmu putih ketika dia ketika dia mungkin punya musuh atau dizolimi mungkin ilmunya bisa jadi hitam ya walaupun dia mengaku ilmunya putih tapi ilmunya bisa jadi hitam dalam artian bisa digunakan untuk mencelakai karena ada musuh itu tadi nah, maka dari itu tidak ada istilah ilmu hitam maupun ilmu putih semuanya sama tergantung orangnya ibarat seorang celurit tahu kamu punya senjata celurit itu kamu buat ngarit atau cari rumput buat pakan sapi bisa ya kan? Terus celurit ini buat bunuh orang, baca orang juga bisa. Jadi kan e, tergantung, tergantung siapa pemegangnya. Jadi nggak ada istilah sihir, eh, nggak istilah ilmu hitam atau ilmu santet gitu. Jadi buat teman-teman kalau kalian kena santet, kena sihir atau kena teluh, sudah. Kemana-mana entah saudara kalian atau tetangga atau teman kalian yang terkena santet itu terus gak sembuh-sembuh silahkan hubungi admin saya di nomor WhatsApp 085 234 86 1991 ya 085 234 86 1991 jadi kalau fak saya memang urusan jin, ya fak saya itu urusan yang di dunia-dunia jin kayak santet, kayak mindah-mindah makhluk-makhluk kau itu fak saya. Jadi silahkan kalian hubungi admin saya di nomor tadi. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe dan ikutin terus updatean terbaru Ratu Bidadari TV untuk. Menambah ilmu dan wawasan kalian Oke salam ratu bidadari Salam satu jiwa